Kus Plus adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1968 dan mengeluarkan album perdana pada tahun 1969. Kus Plus dianggap sebagai kiblat musik Indonesia dan salah satu pelopor dari musik pop dan rock and roll di Indonesia. Kus Plus juga diabadikan oleh majalah Rolling Stone Indonesia pada tahun 2008 sebagai salah satu dari The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa.